Orang tua Fentian perlahan membuka matanya sebelum dia melihat pria muda yang berdiri di depannya. Dalam benaknya, dia merasa wajah itu agak familiar. Namun, dia mengerutkan kening ketika dia mencoba menjernihkan pikirannya. Meskipun dia bisa hidup selamanya setelah dia menjadi zombie, dibandingkan dengan pria biasa, masih ada beberapa perbedaan. Kamu, orang tua Ventian berbicara dengan nada yang hilang. Tetua Fentian. Junior ini disebut Lindong, aku bertemu kamu tiga tahun yang lalu. Dengan senyum lembut di wajahnya, Lindong mengepalkan tangannya sebelum kuali merah terang muncul. Itu adalah burning sky cauldron yang diberikan orang tua Ventian padanya saat itu. Selain itu, harta ini membantu Lindong bertahan dari berbagai krisis selama bertahun-tahun dan bahkan menyelamatkan hidupnya. Apakah itu kuali langit terbakar? Orang tua Ventian menatap kaget pada Burning Sky Cauldron. Tepat, matanya tampak sedikit cerah saat dia buru-buru mengambilnya. Lalu, dia menggunakan matanya untuk menilai Lindong. Sesaat kemudian, seolah-olah dia mengingat sesuatu. Dia berbicara dengan suara kaget. Kamu, kamu kan lelaki kecil itu dulu. Orang tua Fentian tidak memiliki konsep waktu yang jelas. Dalam ingatannya yang kabur. Dia sepertinya ingat bahwa dia pernah bertemu Lindong bertahun-tahun yang lalu. Setelah itu, dia bahkan memberikan burning sky cauldron ke yang terakhir. Namun, dia tidak menyangka bahwa ketika dia sekali lagi meninggalkan kegelapan, pemuda yang tampak sangat lemah di matanya saat itu, sekarang memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Dia bisa dengan jelas mendeteksi tekanan yang memancar dari tubuh Lindong. Faktanya, Tekanan itu menyebabkan life and death di dalam tubuhnya menjadi sedikit lamban. Lindong menganggukkan kepalanya dengan lembut dan berkata, Saat itu, tetua mengatakan bahwa jika aku ingin menyelamatkanmu, aku harus kembali setelah aku mengerti reinkarnasi. Meskipun aku belum mencapai level itu, aku percaya bahwa aku memiliki kekuatan untuk membangunkan kamu. Petik 2. Orang tua Ventian terkejut dengan ekspresi rumit di matanya. Dia menatap pemuda di depannya. Saat itu, dia berpikir bahwa dia akan mati pasti. Itu juga mengapa dia memberikan semua life key dalam tubuhnya ke Lindong. Ini hanyalah isyarat yang nyaman sebelum dia meninggal. Namun, siapa yang bisa membayangkan bahwa tindakan kebaikan kecil ini benar-benar akan memungkinkannya untuk menuai manfaat besar di masa depan. Teman muda, terima kasih. Orang tua Ventian melepaskan napas dalam-dalam. Sebelum dia perlahan membungkuk ke arah Lindong Apa yang dia berikan pada Lindong saat itu hampir tidak layak disebut dibandingkan dengan apa yang telah dia terima sekarang Tetua, tidak perlu bersikap sopan Saat ini, life key dan deat key dalam tubuh kamu sekali lagi berada dalam keseimbangan Jika kamu bisa maju ke tahap reinkarnasi Kamu mungkin bisa melarikan diri dari kondisi zombie kamu dan menjadi benar-benar hidup sekali lagi Lindong melambaikan tangannya dan berkata, Ku, bagaimana bisa begitu mudah untuk melarikan diri dari kondisi zombie ini? Tidak mungkin mendeteksi reinkarnasi di negara aku. Orang tua Ventian menghela nafas dan berkata, Itu mungkin tidak benar, tetua, rasakan bagian dalam tubuh kamu. Lindong memberikan senyum misterius sebelum berkata, Orang tua Fentian kaget setelah mendengar ini. Dia merenung sejenak sebelum dia merasakan tubuhnya seperti yang diceritakan. Segera setelah itu, kejutan muncul di wajah Manula. Setelah itu, kejutan itu meningkat sebelum berubah menjadi sukacita. Apakah, apakah ini reinkarnasi? Sebelumnya, aku mendapatkan warisan dari seorang tetua. Aku akan memberikan reinkarnasi Will ini kepada tetua Fentian, kata Lindong sambil tersenyum. Orang tua Ventian sangat bersyukur bahwa tubuhnya mulai bergetar, sementara air mata mengalir di wajah Manula. Awalnya, dia berpikir bahwa dia harus menghabiskan sisa hidupnya dalam kondisi saat ini, yang lebih buruk daripada mati. Namun, siapa yang bisa mengira bahwa ia tidak hanya dapat bangun, tetapi tubuhnya sekali lagi memiliki reinkarnasi will. Karena itu... Ia sekali lagi memiliki kualifikasi untuk mencoba terobosan ke tahap reinkarnasi. Ketika Lindong melihat betapa gembiranya Ventian, dia dengan lembut tersenyum. Meskipun apa yang terakhir diberikan kepadanya di masa lalu hampir tidak layak disebutkan sekarang, Lindong masih merasakan rasa hormat yang luar biasa terhadap pria terhormat seperti dia, yang bersedia mengubah dirinya menjadi zombie untuk menekan Yimo. Oleh karena itu, sekarang dia bisa membantunya. Lindong secara alami merasa sangat bahagia juga Teman muda, aku tidak akan pernah melupakan bantuan besar ini Di masa depan, jika kamu membutuhkan bantuan aku Aku akan memastikan bahwa aku melakukan semua yang aku bisa Orang tua Ventian membungkuk penuh semangat ke arah Lindong Namun, yang terakhir dengan cepat menghentikannya Tetua terlalu sopan, Lindong tersenyum dan menggelengkan kepalanya dia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Ini karena dia menyadari bahwa gunung berapi itu bergetar dengan lembut. Sementara itu, aura iblis yang sangat padat merembes keluar dari bawah gunung berapi. Oh tidak, Kimo Jenderal itu, yang telah aku tekan, telah bangkit. Orang tua Ventian terkejut ketika dia melihat ini. Selama ini, dia duduk di tempat dan menekan Kimo itu. Namun, sekarang setelah dia bangun, bahwa Yimou Jenderal benar-benar mengikuti. Bang, setelah suaranya terdengar, aura iblis di bawah lava menjadi lebih padat. Dalam contoh berikutnya, aura iblis mulai mengalir dengan lava sebelum mengikis seluruh gunung berapi. Dalam waktu kurang dari selusin napas, seluruh gunung berapi itu berubah menjadi debu oleh aura iblis itu. Setelah gunung berapi besar itu menghilang, aura iblis yang sangat menakutkan melonjak ke arah langit. Setelah itu, sosok iblis berteriak dari dalam aura iblis. Apalagi auranya beberapa kali lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Ini, ketika orang tua lava itu merasakan kekuatan aura iblis. Ekspresinya berubah secara dramatis sebelum dia tanpa sadar berteriak keras. Bagaimana ini mungkin? Imo jenderal itu sebenarnya telah berevolusi. Petik 2. Semburat sok melintas di mata lindung ketika dia mendengar ini. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa kekuatan Jenderal Limo ini telah melonjak dan dia jelas telah mencapai tingkat Raja Imo. Orang ini sangat tangguh. Ternyata ketika dia disegel, dia benar-benar mengumpulkan kekuatannya dalam upaya untuk menembus ke tingkat Raja Imo. Apalagi dia sebenarnya berhasil. Oh tidak, teman muda Lindong, kalian semua harus segera pergi. Imo General itu telah berhasil berevolusi menjadi seorang raja dan dia sebanding dengan seorang ahli tahap reinkarnasi. Aku khawatir aku tidak bisa lagi menekannya. Patua Ventian buru-buru berkata, "Tas-tas, hantu tua Ventian, kamu tidak mengharapkan ini, kan? Bukan saja aku tidak berubah menjadi debu karena penindasanmu, tapi aku bahkan berhasil membuat terobosan dalam situasi tanpa harapan itu. Sekarang aku telah naik ke tingkat raja. Bagaimana kamu bisa bertarung melawan aku? Aura iblis meresap ke langit. Sosok iblis itu berdiri di langit ketika dia memandang kakek tua Ventian. Sementara itu, wajahnya yang menyeramkan dipenuhi dengan ekspresi dingin. Orang tua Ventian mengepalkan giginya. Dia baru saja akan pergi keluar dan memblokir Raja Yimo ini. Ketika Lindung mengulurkan tangannya dan menghentikannya. Kemudian... Yang terakhir menatap Raja Imo yang tertawa dengan arogan sebelum dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Aku bahkan bertarung dengan Raja Kursi ketujuh dari penjara iblis. Seorang Imo biasa sepertimu yang baru saja naik ke tingkat raja. Sebenarnya berani bertindak begitu arogan di hadapanku. Lelucon yang sangat bagus!" petik dua tawa arogannya terhenti tiba-tiba. Lalu Raja Imo itu menatap Lindung dengan kaget. Sebelum dia dengan cepat mengejek, omong kosong apa yang kamu tumbuhkan. Raja Kursi ketujuh adalah pria hebat yang dapat menandingi para master kuno. Seseorang seperti kamu hanyalah semut di matanya. Petik 2, Lindong tersenyum. Namun, dia berhenti berdebat dengannya. Sebaliknya, dinginnya es perlahan naik di matanya. Gemuruh, tiba-tiba, guntur bergema di langit. Setelah itu, Awan guntur datang dari segala arah dan berkumpul di langit. Sementara itu, ada petir yang tak terhitung jumlahnya menari di dalam mereka. Sementara riak yang sangat menakutkan menyebar. Ketika dia melihat pemandangan ini, Raja Yimo sangat terkejut. Segera, dia mengangkat kepalanya sebelum dia terkejut melihat adegan ini. Sementara itu, dia merasa sangat gelisah di hatinya. Ada yang aneh dengan orang ini. Raja Yimo itu tidak bodoh. Ketika dia melihat formasi ini, dia merasakan bahaya naik di dalam hatinya. Kemudian, matanya berkilauan sebelum dia mundur dengan cepat. Orang tua Ventian yang awalnya mempersiapkan diri untuk pertarungan besar, terkejut ketika dia melihat bahwa Raja Yimo sedang mundur. Namun, bahkan sebelum dia bisa berbicara, Lindong tersenyum tipis. Kemudian, dia mengepalkan tangannya sebelum ruang di sekitar Raja Imo itu terdistorsi. Setelah itu, empat lubang hitam besar muncul, menjebak Raja Imo di dalamnya. Sebelum kekuatan merobek yang sangat keras meletus, ini segera menakuti Raja Imo, memaksanya untuk secara liar mengedarkan aura iblisnya dalam upaya untuk memblokir serangan itu. Bang, petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di langit. Akhirnya. Mereka berubah menjadi naga petir besar sepuluh ribu kaki yang datang bersiul dengan ganas. Kemudian, di bawah tatapan kaget dari Yimoking itu, ia masuk ke dalam penjara lubang hitam yang disegel itu. Ledakan, sebuah matahari petir meletus di langit, sebelum kekuatan petir liar dan kekerasan menyebar. Bahkan, sejumlah besar aura iblis di langit di atas daerah iblis unik juga dihilangkan. Ceritan sengsara dipancarkan dari dalam sinar matahari. Setelah itu, orang tua ventian tertegun ketika dia melihat Raja yimo yang sangat arogan, yang baru saja membuat terobosan, menghilang dengan kecepatan yang menakutkan. Detik berikutnya, dia menghilang dari dunia ini. Ini, mata lelaki tua ventian dipenuhi dengan keterkejutan. Dia telah bertarung dengan yimo berkali-kali dan tentu saja tahu bahwa mereka memiliki kekuatan hidup yang sangat kuat. Bahkan, bahkan ahli tahap reinkarnasi pamungkas akan mengalami kesulitan membunuh Raja Imo, dan yang bisa mereka lakukan hanyalah menyegelnya. Namun, Lindong dengan mudah membunuh seorang Raja Imo. Kemampuannya terlalu mengerikan. Lindong menepuk tangannya saat awan guntur di langit berserakan. Sementara itu, hampir tidak ada emosi di matanya. Dengan kekuatannya saat ini, seorang Raja Imo biasa bukan tandingannya. Selain itu, Orang ini baru saja naik ke tingkat raja dan dia benar-benar berani bertindak begitu angkuh di depannya. Bajingan sombong itu benar-benar keluar dari kedalamannya. Teknik teman muda Lindung benar-benar membuatku kagum. Aku telah mempermalukan diri aku sendiri sebelumnya. Orang tua Ventian perlahan-lahan memulihkan akal sehatnya. Lalu, dia menatap Lindung langsung sebelum menghela nafas. Baru sekarang, dia akhirnya memahami betapa kuatnya pemuda ini yang membutuhkan bantuannya saat itu, menjadi Lindong menyeringai, dia memandang Raja Imo yang telah menghilang, sebelum dia berbalik untuk melihat tanah di bawah. Kemudian, dia tanpa sadar mengerutkan kening, berbicara secara logis, setelah seseorang disegel, bahkan jika seseorang tidak secara bertahap kehilangan kekuatannya, ia seharusnya tidak dapat membuat terobosan. Karena itu, Mengapa kasus aneh seperti itu terjadi? Selain itu, ada kesenjangan besar antara tingkat umum dan tingkat raja, dan sangat sulit untuk maju dari yang pertama ke yang terakhir. Lindong mengerutkan kening dan merenung sejenak, namun, dia tidak membuat kemajuan. Karena itu, yang bisa ia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya. Mungkin orang itu beruntung, tetua Ventian, di mana kamu berencana untuk pergi sekarang bahwa Imo telah dieliminasi. Lindung menatap orang tua Ventian dan bertanya, kehidupan lamaku telah dianugerahkan kepadamu, karena orang itu telah tersingkir. Jika kamu tidak keberatan, bisakah aku mengikuti di samping kamu? Orang tua Ventian merenung sejenak sebelum dia tersenyum menjawab, bagaimanapun, dia adalah seseorang dari zaman kuno dan dia tidak mengenal siapapun sekarang. Karena itu, ia secara alami tidak punya tempat untuk pergi. Kebetulan aku kembali ke Klan aku karena Tetua Ventian tidak punya tempat untuk pergi. Kamu bisa tinggal di Klan aku sebagai Tetua tamu jika kamu tertarik. Lindong tersenyum. Orang tua Ventian sangat kuat. Oleh karena itu, jika yang terakhir tinggal di Lin Klannya, dia bisa membantu melindungi anggota keluarganya. Untuk memulainya, karena orang tua Ventian tidak punya tempat untuk pergi. Dia tidak keberatan ketika dia dengan cepat mengangguk sambil tersenyum. Ketika dia melihat ini, Lindung berhenti berlama-lama di tempat ini. Dia melambaikan tangannya sebelum dia dengan cepat meninggalkan daerah iblis unik. Namun, tepat sebelum dia meninggalkan daerah iblis unik, dia tanpa sadar menoleh dan melirik tempat ini. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sensasi gelisah telah naik jauh di dalam hatinya. Namun, itu adalah sensasi yang sangat redup dan menghilang dalam sekejap. Tepat, ekspresi ragu melintas di matanya, sebelum tubuhnya bergerak dan dia menghilang. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya, Bab 1248, Reuni. Di luar daerah Iblis Unik, empat kelompok pria lindung muncul dalam sekejap, ketika orang tua Ventian melihat ke dunia luar, yang tidak dia saksikan selama puluhan ribu tahun. Dia tanpa sadar menghela nafas. Ayo langsung ke kekaisaran Gritian. Setelah menyelesaikan masalah tentang orang tua Fentian, Lindong jelas-jelas dalam suasana hati yang baik. Karena itu, dia langsung tertawa sebelum berkata, King dan lelaki tua Fentian tidak keberatan setelah mendengar kata-katanya. Namun, Ling Kingzu menggigit bibir merahnya. Lalu, dia menatap Lindong sebelum perlahan menggelengkan kepalanya. Aku akan kembali ke Nine Heaven Supreme Purity Palace. Kekaisaran Gritian berada di arah yang sama sekali berbeda dan kita harus berpisah di sini. Petik 2. Kamu tidak ikut dengan kami ke kekaisaran yang besar. Kenapa? Lindong sedikit kaget saat dia menatap Ling Kingzu. Mata cerah Ling Kingzu berhenti di wajah Lindong. Kemudian, dia tersenyum tipis sebelum berkata, "Apakah kamu berencana untuk membawaku kembali ke rumahmu?" Apakah kamu tahu apa artinya ini? Petik 2 Lin Dong terdiam Jika dia membawa Ling Qingzu kembali ke Kekaisaran Gritian Bukankah rasanya dia akan membawa kembali istrinya untuk bertemu dengan mertuanya? Aku pikir seluruh keluarga aku akan menyambut kamu jika kamu bersedia untuk datang Lin Dong merenung sejenak sebelum dia menjawab Kamu hanya harus mengucapkan kata-kata ini setelah kamu memilah emosi di dalam hati kamu Kalau tidak pada akhirnya kamu mungkin merasa sedikit tidak seimbang di hati kamu. Ling Qingzu tersenyum tipis sebelum berkata. Lindung tertegun, kemudian ekspresinya berubah tanpa sadar. Dia secara alami mengerti apa yang dikatakan Ling Qingzu. Dia sangat bangga dan meskipun Lindung ingin membawanya kembali ke kekaisaran yang besar, dia ingin Lindung melakukannya dengan sukarela tanpa ragu-ragu. Ling Qingzu melihat ekspresi Lindung sebelum dia diam-diam menghela nafas. Kemudian, senyum agak pahit terbentuk di sudut bibir merahnya, yang tersembunyi di balik kerudungnya. Setelah itu, dia berhenti ragu-ragu ketika dia berbalik dan tertidur. Kamu sudah mempelajari seni sensitivitas Zenith. Karena itu, tidak ada alasan bagi aku untuk tinggal lagi. Nine Heaven Supreme purity Palace aku yang masih dalam tahap rekonstruksi. Sebagai penguasa istana, aku seharusnya tidak pergi lama. Karena itu... Aku akan kembali ke istana terlebih dahulu untuk mempelajari reinkarnasi. Mari kita berpisah di sini. Petik 2, Lindong menatap sosok cantik Lingkingzu saat dia berbalik. Sementara itu, dia merasa agak mengerikan di hatinya. Tiba-tiba, dia mengepalkan giginya sebelum dia mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangannya yang halus seperti giok. Kamu melakukan perjalanan jauh ke wilayah Suan Utara bersama aku dan bahkan mengajari aku seni sensing zenit. Jika aku hanya membiarkan kamu pergi seperti ini, orang lain akan mengatakan bahwa aku, Lindong, adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Lindong mengerutkan kening dan berkata, bagaimanapun, kamu harus pergi ke kekaisaran yang besar bersama aku. Setelah itu, aku pribadi akan mengirim kamu kembali ke Nine Heaven Supreme Purity Palace. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Petik 2 Pergelangan Ling Qingzu di cengkeram Lindong. Terlebih lagi, ketika dia mendengar kata-katanya, dia merasa malu secara diam-diam. Mengapa pria ini begitu sombong? Dia selalu menjadi orang yang sangat mandiri dan memiliki pendapat. Namun, ketika dia melihat wajah Lindong yang cemberut, dia hanya bisa dengan lembut mengepalkan giginya. Tetapi dia tidak bisa menarik diri darinya. Berdiri di samping mereka. Ketika Kingtan melihat tindakan mereka, dia segera melengkungkan bibirnya. "Ayo pergi." Lindong tidak menunggu Ling Kingzu menyuarakan keberatannya, karena ia langsung menariknya dan menuju ke arah kekaisaran yang besar. Yang terakhir berjuang sebentar, tapi penjepit logam seperti tangan Lindong tetap kokoh. Akhirnya, dia hanya bisa menyerah. Kemudian, dia dengan lembut menggertakkan giginya sebelum dia menatap pria di depannya. Orang ini dia benar-benar tidak masuk akal. Ibu kota kekaisaran yang besar, saat ini, ibu kota jelas jauh lebih makmur dibandingkan dengan kota yang berkembang di masa lalu. Selain itu, kekaisaran yang besar tidak lagi menjadi kekaisaran peringkat rendah kecil. Lupakan kerajaan super itu, karena klan Lin, bahkan sekte super itu tidak berani bertindak dengan tidak hormat terhadap bekas kekaisaran peringkat rendah ini. Alasan untuk ini adalah pengetahuan umum di wilayah Suan Timur. Ada sebuah puri yang sangat luas di wilayah utara kota ini. Ini adalah tempat yang paling dihormati dalam seluruh kekaisaran Gritian. Bahkan, bahkan istana ibu kota, yang jaraknya cukup dekat, tidak dapat bersaing dengannya. Manor ini adalah tempat Lin Klan berada saat ini. Mungkin saja samar-samar melihat beberapa patung seperti figur diam-diam duduk di berbagai tempat yang menguntungkan di sekitar istana. Mereka adalah para ahli dari Tiger Devouring Army, meskipun Little Flame dan sisanya telah kembali ke wilayah iblis. Mereka meninggalkan seribu pasukan-pasukan penyelamat harimau untuk melindungi Lin Clan. Oleh karena itu, dengan kekuatan ini di sekitarnya, jelas bahwa tidak ada yang berani merencanakan melawan Lin Clan saat ini. Lin Clan menikmati status tinggi dalam kekaisaran Gritian. Namun, setelah Lin Xiao menjadi pemimpin suku baru, ia menggunakan beberapa metode kejam untuk membersihkan Klan. Bahkan, Klan yang menyalahgunakan nama Lin Clan dan menodai reputasinya adalah mereka yang menjadi sasaran hukuman paling keras. Namun, tidak ada seorang pun di Lin Clan yang berani menolak metode keras Lin Xiao. Bahkan. Bahkan para tetua yang sangat berpengalaman pun tidak punya pilihan selain tunduk kepadanya. Ini karena semua orang jelas tahu bagaimana Lin Clan berhasil mendapatkan statusnya saat ini. Upaya Lin Xiao untuk membersihkan klan juga cukup efektif. Dengan demikian, Lin Clan tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Bahkan, jarang mendengar anggota Lin Clan yang akan mengambil keuntungan dari reputasi klan mereka untuk berperilaku tidak pantas. Oleh karena itu, ini memungkinkan reputasi Lin Klan di dalam kekaisaran Gritian naik diam-diam. Tiba-tiba, beberapa sinar cahaya melintas di cakrawala ibu kota, sebelum mereka melesat melintasi langit. Dalam beberapa kilatan, sinar cahaya itu sudah memasuki ibu kota sebelum mereka langsung menuju Lin Klan. Sementara itu, pasukan dari Tiger Devouring Army, yang menjaga Lin Klan, juga mendeteksi ini. Namun, Kehati-hatian di wajah mereka dengan cepat menghilang. Alih-alih, ekspresi panas dan penuh hormat menggantikannya ketika mereka buru-buru berlutut dengan satu kaki. Banyak anggota Lin Klan terkejut ketika mereka melihat adegan ini. Segera, sukacita liar melonjak di mata mereka. Setelah semua, mereka tahu bahwa satu-satunya orang di Klan Lin yang bisa mendapatkan rasa hormat dari orang-orang yang sangat kuat ini adalah pria legendaris itu. Pemimpin suku junior sudah kembali. Keributan panik dan gembira meletus dalam seluruh Lin clan secara instan. Lin Xiao, yang berada di ruang pertemuan, juga mendeteksi keributan di dalam klan. Segera setelah itu, dia buru-buru memimpin beberapa tetua dan berjalan keluar. Begitu mereka keluar, mereka melihat beberapa lampu menyala di halaman di depan ruang rapat. Akhirnya, beberapa sosok muncul. Dong'er. Ketika dia melihat Lindong, sukacita segera muncul di wajah Liu Yan yang berdiri di belakang Lin Xiao. Sementara itu, berdiri di sampingnya, Lin Xiao juga penuh dengan senyum. Lindong menyeringai pada mereka, kemudian dia bergerak ke samping, mengungkapkan gadis itu bersembunyi di belakangnya. "Kamu, King Tan Liu Yan dan Lin Xiao terkejut saat mata mereka melebar dengan segera. Ayah ibu awalnya..." King Tan masih agak ragu-ragu. Namun, ketika dia melihat air mata mengalir di wajah Liuyan, matanya langsung memerah. Setelah itu, dia mulai terisak sebelum melompat ke pelukan Liuyan. Liu Yan. memeluknya dengan cermat, sebelum dia melihat wajahnya yang sudah dikenalnya. Sudah bertahun-tahun sejak mereka bertemu dan wajah mungilnya tidak lagi terlihat seperti sebelumnya. Namun, ini hanya menyebabkan hati Liuyan sakit. Bahkan, sakit hati ini bahkan lebih intens dibandingkan dengan yang dia alami. Ketika dia memikirkan kesulitan yang Lin-Lin pasti alami saat dia berkeliaran di luar. Dasar gadis, selama bertahun-tahun, kamu tidak pernah mengirimi kami pesan. Apakah kamu mencoba untuk membuat kami gila? Liuyan memeluk King Tan dengan erat. Setelah itu, dia tanpa sadar mengulurkan tangannya sebelum dia memukul pantat gadis itu dengan marah. King Tan mengerang. Wajah kecilnya merah ketika dia menggoyangkan pelukan Liuyan. Dilihat dari sikapnya saat ini Dia sama sekali tidak menyerupai master istana yang dingin dan keras dari Darkness Palace Bahkan, dia terlihat persis seperti seorang gadis kecil yang tertangkap basah setelah meninggalkan rumah sendirian Ku, akhirnya kamu mau kembali? Lin Xiao bertanya dengan ekspresi tegas Ayah, aku benar-benar merindukanmu King Tan meraih tangan besar Lin Xiao sebelum dia tersenyum berkata, Lin Xiao mendengus dan dia baru saja akan memarahinya. Namun, ketika dia melihat senyum cemerlang di wajah cantiknya seperti bunga, dia mendapati dirinya kehilangan kata-kata. Tidak ada yang tahu berapa banyak kesulitan yang dialami gadis ini di luar selama beberapa tahun terakhir. Hanya memikirkan hal itu membuat hatinya sakit. Baik, sekarang kamu kembali. Namun, jika kamu berani meninggalkan rumah tanpa memberi tahu kami di masa depan, aku akan meminta kakak kamu untuk menghukum kamu. Lin Xiao mendengus, namun, wajahnya yang tegang perlahan santai. Kemudian, dia mengulurkan tangannya yang besar dan kasar, sebelum dia menggosok kepala kecil King dan menghela nafas. Tapi, itu baik bahwa kamu kembali. Senang kamu kembali, petik dua. ayah, ibu, maaf. Aku telah mempelajari pelajaran aku. Mata King Tan memerah setelah dia mendengar Lin Xiao menghela nafas lega. Dia juga telah melalui banyak hal selama beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, dia tahu betapa berharganya dan berharga cinta murni tanpa pamri dari Lin Xiao dan Liu Yan. Ketika Lindong melihat orang tuanya mendesah, dia dengan lembut tersenyum. Keluarga mereka akhirnya dipersatukan kembali. Liu Yan memeluk King Tan. Lalu... Dia tiba-tiba melihat Ling Qingzhu yang berdiri di samping Lin Dong. Segera, dia tertegun. Pada saat ini, yang terakhir sudah melepas jilbabnya dan mengungkapkan wajahnya yang cantik. Meskipun demikian, Liu Yan masih berhasil mengenalinya. Segera, kegembiraan muncul di matanya saat dia dengan cepat menarik lengan Lin Xiao. Lin Xiao akhirnya pulih setelah diingatkan olehnya. Kemudian, dia tersenyum menatap Ling Qingzhu. Sebelum dia batuk kering dan berkata, Donger, karena kamu telah membawa seorang tamu kembali, mengapa kamu tidak memperkenalkan kami kepadanya? Petik 2, Lin Dong terdiam. Bukankah mereka pernah bertemu dengannya sebelumnya? Di sampingnya, ketika Ling Qingzu melihat pemandangan di depannya, wajahnya menjadi sedikit memerah. Di masa lalu, ketika dia mengunjungi Lin Xiao dan Liu Yan, dia memilih untuk melakukannya sebagai teman Lin Dong. Oleh karena itu, tidak ada kunjungannya yang sama mendua dengan yang ini. Selain itu, ada begitu banyak anggota klan Lin di sekitarnya menatapnya. Junior Ling Qingzu menyapa kalian berdua. Ling Qingzu membungkuk sedikit sebelum dia berkata dengan lembut dan hormat. Dia adalah seorang wanita yang sangat cantik sehingga penampilannya bisa menghancurkan seluruh negara dan dia memiliki sikap dingin. Namun... Sikapnya yang jarang terlihat lembut dan patuh menyebabkan bahkan Lindong yang berdiri di sampingnya menjadi agak linglung. Tanpa sadar, banyak anggota Lin Clan telah memanjat dinding di sekitar halaman ini. Bahkan, beberapa dari mereka bahkan terpaksa memanjat pohon-pohon besar di luar. Setelah itu, mereka semua menatap kaget pada wanita yang benar-benar cantik itu. Bahkan, banyak dari mereka yang ngiler. Segera setelah itu, Keributan meletus. Wah, wanita peri yang cantik. Hubungan apa yang dia miliki dengan saudara Lindong? Bukankah sudah jelas, kakak laki-laki? Lindong membawanya kembali ke Lin Klan kami untuk bertemu orang tuanya. Hubungan apa yang mungkin mereka miliki? Kakak Lindong benar-benar terampil. Meskipun keributan terjadi di luar halaman. Mengingat perasaan Ling Kingzu, dia secara alami bisa mendengar semua percakapan mereka segera setelah itu wajahnya yang cantik menjadi panas kemudian dia mengepalkan giginya dengan lembut sebelum dia menatap lindong yang saat ini tersenyum dengan malu haha ini sebenarnya Nona Kingzu, Liu yang tersenyum saat dia berjalan maju dan memegang Ling Soo namun matanya terus-menerus menyapu tubuh yang terakhir sementara itu kegembiraan dan kepuasan hadir di matanya dan dia tidak bisa menyembunyikannya tidak peduli berapa banyak dia berusaha Oleh karena itu di bawah tatapannya rasa malu di dalam mata Ling Qingzu meningkat Namun dia hanya bisa menguatkan dirinya dan menghadapi Liu Yan secara langsung Liu Yan jelas sangat menyukai Ling Qingzu Selain itu dia tahu bahwa yang terakhir memiliki karakter yang dingin dan acuh tak acuh dan tidak suka menjadi fokus perhatian Oleh karena itu Liu Yan dengan cepat menariknya dan Qingtan kembali ke rumah. Setelah itu, tangisan tidak puas yang tak terhitung terdengar dari sekitar halaman. Ini menyebabkan Lindung sedikit kesal, karena ia segera memindai tempat itu dengan matanya yang tajam. Segera, banyak tokoh yang berdiri di dinding halaman mulai menyusut ke belakang dengan cara yang menyedihkan. Setelah itu, lolongan terdengar dari sekitar halaman. Bersambung.